Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya tetap baik, tetap sehat, dan tetap sukses selalu Berjumpa lagi dengan saya di Serba Serbi Channel Di kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tips dan trik untuk teman-teman bisa internetan secara murah ya ini bukan gratis ya teman-teman ya bisa dibilang bisa menghemat bisa menghemat untuk biaya internetan teman-teman semuanya dan alat yang kita perlukan yaitu sipon ya teman-teman sipon -teman. pro nanti link downloadnya ada saya taruh di deskripsi ya teman-teman Sebelumnya sudah saya download nah, karena ini internetnya sengaja sudah saya paketin di 30 giga yang paket edukasi nah ini intinya kita merubah paket edukasi menjadi paket reguler biasa. Jadi, yang seharusnya hanya untuk membuka situs untuk edukasi seperti Ruang Guru dan lain sebagainya. Nanti, teman-teman, kalau pakai si PON Pro ini, aplikasi PON Pro ini bisa untuk membuka aplikasi yang lainnya untuk youtube, untuk whatsapp dan lain-lain langsung aja teman-teman kalau teman-teman sudah di download teman-teman install ini, kita install dulu untuk link downloadnya saya taruh di deskripsi ya teman-teman teman-teman bisa cek si phone pro nya Kita tunggu sebentar Nah untuk kartunya sendiri Ini kartunya im 3 ya teman-teman im -teman? 3 Dan paket edukasinya 5030GB Nanti bisa kita cek Kita install dulu sebentar Nah sudah selesai langsung kita launch aja. sambungan seluruh perangkat ini teman-teman pilih alihkan nah ini ada connection request vision pro buat sini di oke okay saja nah ini langsung menghubungkan si phone Pro-nya. bentar ini tidak pasti ya teman-teman kadang menghubungkannya cepat kadang menghubungkannya lambat tergantung dari koneksi internet teman-teman ini ini jaringan ya tergantung dari jaringan kalau jaringannya bagus itu biasanya cepat teman-teman dan disarankan jaringannya sudah orji ya kalau untuk di bawahnya mungkin agak lama ini coba kita ulang lagi kadang kalau menghubungkannya lama teman-teman bisa merestart dulu ya HPnya di restart ataupun datanya itu dinonaktifkan dan diaktifkan kembali nah kalau seperti ini kan lama coba kita nonaktifkan dulu. Katanya Coba kita nonaktifkan dulu terus diaktifkan lagi untuk datanya. Nah, untuk settingannya sendiri ini standar ya, teman-teman. Opsinya semua tidak ada yang dirubah, semua standar. Teman-teman, tidak ada yang dirubah sama sekali. Hmm. Kita coba tunggu sebentar. <tuh> rek murah kan ya. Nah, ini kan harus sabar menunggu teman-teman. Tidak pasti ya teman, kadang cepet, kadang lambat. Nah, sudah tersambung. Selanjutnya kita coba kita cek. Nah, ini kita cek untuk Pakai tamsal sendiri, teman-teman. Ya, ini saya pakai IM3. 30 puluh giga lima hari ini sudah saya pakai 4 giga selama ini jarang saya pakai masalah teman-teman paling cuma buat sapaan ya tidak butuhkan banyak jarang buka YouTube seperti ini nah untuk belinya sini teman-teman untuk belinya coba tunggu sebentar Ketat nah ini IM Plus tiga puluh tiga aplikasi belajar favorit ruang guru wiper dan lain sebagainya harganya 5000 kuotanya 30 giga periode aktifnya 30 hari jadi sebelum teman-teman menggunakan siphon pro teman-teman beli dulu ini ya. Dan saya menyarankan teman-teman menginstal My M3 ya. Biar teman-teman mudah ini. Sebenarnya beli di Dial itu juga bisa. Tapi menurut saya mudah di sini. Nah, ini lagi saya ada informasi jika teman-teman yang baru menginstal aplikasi My 3 ya. Saya mau membagikan trik lagi. Nah, ini, nah, ini ada member get member. Ini intinya, bila kita, bila teman-teman menginstal aplikasi My M3 ini, terus folder. Memakai kode, referrer, memakai kode referral Memakai kode referal Maka akan Mendapatkan 750 Mega internet Nah ini Jadi teman-teman Dapat Dan saya pun juga dapat Kalau dibagikan Nah nanti teman-teman bisa coba nah ini udang teman udang teman ini ya ini kodenya nanti kode levelnya juga saya taruh di deskripsi ya teman-teman bila teman-teman menginstalnya maka dapat 750 MB lumayan kan teman-teman ya bisa untuk tambah dan ini hanya untuk Uh, yang baru menginstall ya teman-teman bila sebelumnya sudah menginstal maka tidak bisa seperti itu nanti ini saya taruh di deskripsi bila teman-teman menginstal bisa memasukkan kode referral saya agar teman-teman dapat kuota gratis dari m 3 nah setelah teman-teman beli paket tadi beli yang nih hem class setelah itu ya sudah teman-teman diinstall terus kita coba apakah bisa kita coba tes nah bisa teman-teman ya sudah masuk ini nah ini biasanya kalau untuk video dan lain sebagainya itu tergantung jaringan sinyalnya ya teman-teman kalau jaringannya bagus kemungkinan ya bisa bagus coba kalau ini dimatikan simbolnya dimatikan Ya, teman-teman saya biar teman-teman tahu kalau sipun ini bekerja. Coba coba ini dimatikan ya. bisa saya matikan. Coba kita kirim pesan lagi. bisa teman-teman, jadi walaupun sudah beli paketnya di tadi, kalau nggak pakai aplikasi SiPun Pro tadi, tetap tidak bisa teman-teman ya jadi fungsinya SiPun Pro tadi merubah kuota dari edukasi menjadi kuota reguler jadi kalau teman-teman sudah beli kalau tidak menginstal dan menjalankan aplikasi SiPun Pro itu, maka tidak bisa digunakan, itu hmm, kuotanya. Nah, ini tidak bisa, ya. Coba kita nyalakan lagi. Mulai untuk settingannya, ini standar atau teman Tidak ada yang dirubah sama sekali. Ini yes, ini semua standar. Pokoknya tidak ada yang dirubah sama sekali bawaannya settingannya cukup setelah diinstall cukup langsung jalankan start untuk tersambungnya itu tidak pasti teman-teman ya sabar ya nah, seperti kata saya tadi ya namanya juga internet murah kan lumayan kan teman-teman bisa menghemat uang jajan teman-teman, nah, ini sudah tersambung, bisa menghemat uang jajan teman-teman ini ciri dirinya sudah tersambung. Kita coba lagi untuk mengirim pesan. Nah, ini langsung terkirimkan otomatis. Tadi teman eh tadi pesan pertama kita. Coba lalu Nah, langsung terkirim. Seperti itu, teman-teman. Ya, bisa ya, teman-teman. Aplikasinya namanya Seafood Pro. Nah, mungkin sekian ya, teman-teman, listrik -teman, tentang internet kali ini. Jika ada teman-teman yang belum paham, ya, mengenai aplikasi ini bisa komen di komentar bawah ya teman-teman nanti saya bantu jawab sebisa saya mungkin ataupun teman-teman ada yang bertukar informasi ya tentang aplikasi Fisopo Pro ini masalah juga saya masih terbilang awam ya tentang aplikasi ini jika mungkin ada teman-teman yang bisa yang ada yang itu lebih cepat atau gimana ini kan standar ya settingannya bisa berbagi-bagi informasi Dukung terus ya teman-teman serba-serbi channel dengan cara subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman Agar channel ini tetap cepat dan selalu berkembang Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan mengikuti selalu channel ini Sampai jumpa di video tutorial dan tips dan trik selanjutnya. Salam dari saya, Serba Serbi Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.